Oh ya. kali ini aku mau reaction apa ya oh ini aja nanam kubis guys di dalam polybag bisa gak ya kira-kira yuk kita nonton cara menanam kubis di polybag hasilnya besar-besar bisa ya guys ternyata nanam kubis dalam polybag Oke, gimana caranya Ini mah udah panen, guys. Tapi hasilnya gede juga, guys. Sama kayak yang dijual di pasar-pasar gitu. Ini rahasianya, simak baik-baik ya. Rahasianya. Yuk, kita simak rahasianya apa sih? Rahasianya, oh media tanam, kompos, dan sekam. Oh iya, yeah. jadi... Media tanamnya itu pakai kompos sama sekam gitu, Guys. Terus ditaruh di wadah bekas minuman, guys tetap bekas minuman. Bekas minuman. Bawahnya dilubangin kecil-kecil gitu buat pembuangan air kayaknya. Gitu. Okay. Terus disiram terus ditanamin benih kubisnya. Oh, ini emang masih nyemai, guys. Cara nyemainya. Nyemainya di taruh di apa tadi kompos sama sekam. Nah, ini... Lamanya, guys, setelah 21 hari. 21 hari aja masih kayak gini, guys. Berarti Tanam kubis itu lama guys. Klik keranjang kuning untuk semua bahan. Oh tetap aja sama aja guys. Media tanamnya juga kompos sama sekam ternyata. Ini diwadahin polybag kali guys ya. Semacam polybag gitu <tuh> padahin polybakteri yang putih-putih, sekam sama komposnya terus disiram habis itu kayaknya ini dimasukin ke situ. <SILENGALAN> oh, jadi disemai dulu, guys. disemai dulu dalam botol eh botol bukan bekas minuman plastik kayak gitu ketika udah tumbuh udah 21 hari baru dipindahin ke media tanam yang lebih besar Jadi pupuknya itu pakai kotoran ayam gitu guys. Pupuknya. Udah dua bulan kemudian aja guys. sini 2,5 bulan kemudian udah hampir tiga bulan guys rajin disiramin pagi setiap pagi kayak gitu sama diberi pupuk nggak tahu pupuknya berapa hari sekali ya 47 hari sekali apa berapa gak tahu nih. baru tapi hasilnya memang memuaskan guys besar-besar banget dalam polybag padahal gede ya guys ya nggak kalah sama yang ditanam di tanah biasa gitu guys biasanya kan petani kubis itu kan nyiapin lahannya di tanah gitu ya, tanah luas kayak gitu ini nanamnya cuma di dalam polybag tapi emang gak kalah gede juga sih ininya kubisnya anjing sih nanam kubis dalam polybag dan hasilnya memang gede, -gede. Oke okay guys itu tadi reaction menanam kubis hari ini semoga bermanfaat buat kalian Terima kasih